Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Apa kabar semuanya? Alhamdulillah berulah, oh, Kita untuk pelajaran hari ini masih mengingat pelajaran kemarin ya? Anak-anakku masih ingat kan, kegiatan apa-apa saja yang dilakukan pada pagi hari? Betul Kira-kira eh, Selain itu, ada lagi kegiatan lain yang dilakukan di pagi hari. Hmm, sebutkan. Baik. Dan kita lanjut ke materi seperti biasa. Sebagai siswa dan pendidikan member karakter, kita mulai, selalu melakukan uh, berdoa sebelum kita memulai kegiatan. Ya. Berdoa mulai. doa selesai. Nah, anak-anakku karena kita sekarang masih mengalami masa pandemi covid-19 tidak bosan bosannya ibu kembali mengingatkan kepada kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan yaitu dengan kita melaksanakan 3M, apa saja 3M pertama memakai masker, kedua cuci tangan pakai sabun. dan ketiga tetap menjaga jarak, walaupun anak-anak sedang main, itu tetap harus menjaga jarak yang minimal 1 meter. Dan tetap memakai masker. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kita belajar ini, hmm, Ibu mengharapkan kalian bisa menemukan kosakata tentang kegiatan di pagi hari dengan tepat. Dan kalian juga bisa menyanyikan penyanyi-penyanyi pada sebuah lagu dengan tepat. Juga kalian bisa membilang angka dari angka 11 sampai 20 dan terakhir ibu harapkan kalian juga bisa mengenal simbol-simbol pancasila dengan tepat. Masih ingat nggak dengan simbol-simbol pancasila yang kemarin ibu kenalkan pada kalian? Baik. Sebelumnya kita coba biar semangat nyanyi dulu. Sebelum kita menyanyikan lagu pergi belajar yang biasanya pergi belajar itu dilakukan kapan anak-anak? Apakah pada pagi hari? Apakah kalian pergi belajar pada siang hari? Ataukah kalian pergi belajar pada malam hari? Sebelum kita menyapa Masuk ke Madari Kalian dengarkan dulu ya Lagi berikutnya Pergi belajar Ikuti ya berikut ya. Anak-anak masih ingat dengan Pancasila? Nah, di situ ada uh, kelima lambang dari sila Pancasila. Ingat kan ya? Satu bintang, dua rantai, tiga pohon beringin, empat kepala banteng, lima padi dan kapas. Nah, anak-anak bisa juga uh, mengikuti mengulang lagu yang Ibu nyanyikan tadi ya itu nomor satu ada simbol bintang ketua anaknya mahesa nomor dua simbol rantai nomor tiga pohon beringin. nomor empat kepala banteng dan lima padi dan kapas perhatikan tayangan berikut anak-anak dengan memperhatikan gambar kalian dapat menjawab tugas yang Ibu berikan pada hari ini ya Kak perhatikan dengan teliti, hitung, baru kemudian kalian kumpul. Sekian pembelajaran seharian ini anak-anak, jangan lupa untuk mengulang kembali pelajarannya. Selamat belajar, terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.